nya dahar batur boga iman ning nang rajaban ada di mana deh tukumpul di nang rajaban batur boga mobil boga geudit ada konten mati mana Jangan lupa ya untuk tekan like subscribe komen dan share karena subscribe itu gratis cing cing cing cing cing cing ke santri dengke bening kene jadi kiai siap kiai tewa wujung moneter sabab moneter siunun kiai. bukti nandaon petani lamun hayang buka beas, tim tim melak pare ngurus sawah nepi panen jadi beas, sabara bulan Pak petani tilu bulan karah jadi beas. mending jadi kiai hayang bias cukur tilu bulan dua jam jadi bias eh aykulik dia balik ceramah di panitia kayak bebas na mobilnya biasana weh biasanya dua jam jadi bias teku dutilu bulan biasanya ya itu dia tuh biasa manja biasa ketika yes dua jam ceramah <laughs> balik kardus dibuka dimah asak cau <laughs> biasa nah itu itu biasa banyak biasa tuh <laughs> kegadang kadang jadi kiai jadi Ustadz sokapit nah webab berkatnya pernah puring baliknya eric eh, ceramah tapi kalau kasih terlambat keberakal ketingan budak sebar budak lalutik muludan merawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga merunan balik tihulah mau berkat sholawatan ambrok yang kuring digang karak datang kuring jalum muhala muhammad balikna menang berkat hanya geuning saeutik marengan di ustad <tik> hancurlah hatiku atuh aing dipitna ceramah encan gusti pitah leut barakat jini rata budakna jadi jadi matanaun si abih selawat pa haji nu bener tadi bener oh basa teu ngeuna berkat seetik di legu-legu Ustaz maksudnya mau nah, Ustaz masuk pengelola beda gawe nah sopang yang aku ruang gitu biasanya sepeda <tuh> <tuh> mudah-mudahan ya lupa pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbah Ay. belajar kiraatna azan muadzin enak lain ulang kuaki-laki leres tuh lakuke aki-aki lain-lain karunya ka sepu teh lamun subuh santri di lemor eta ngandelkeun aki-aki wae gagaleong teu pararuguh sehingga nu no nyeri huntu halo, te gara-gara tinggal gugusi terhiweuh asyallahu tukhairun minan-nana haun katuhinan naom genanana haon gera sangaruh ka lemong teh kitu santri berbagai macam qiraat muadzin sok gemparke di lembur akan santri menang alat Allahu antabar pelajari ajin wadan kieu Allahu antabar menang cari ngalih wah, hari ini nukil. Allah akbar, akbar, Pada <San> <San> <San> <San> <San> <San> itu kan, eh, kewajiban nomor lotot berarti nih sok ada subuh gitu. Salah kini aja, <San> <San> kayaknya pengganti pengganti naya ya insyaallah. Amin, sejarah diusir, jari diusir aja. Neng ya, istiqomah Mas Andrena, amin.